Kita bahas persiapan ini sesuai dengan ini, ya. Lu, learning objective, ya. Sasaran pembelajaran, nah. Jadi, kalau untuk skenario A, ya, ini sebelum kita terpecah, ya. Maksudnya, enggak kita break down uh, pemikiran kita ke 11 15 16 24 nah, 33 learning objective kalian pokoknya harus punya yang namanya peta konsep dulu ketika besok sebelum ngadepin dapat yang namanya skenario nah ini sesuai dengan judul blog kita Bo judul blok kita kan tentang homeostasis adaptasi ya? homeostasis adaptasi dan metabolisme ya. Jadi kalau blok ini filosofinya kayak ini. Kita sudah belajar di blok 3 4 kemarin tentang tubuh manusia. Nah, inilah yang menjadi objek yang mau diobati dalam kedokteran kan. Kita tahu bahwa tubuh punya struktur dan fungsi nah di blog ini kalian ada praktikum kemarin sudah belajar USP tentang histologi Nah untuk fungsi ada Departemen faal fisiologinya kan dokter Irfan yang ngajarkan baca itu kan tentang fisiologi tubuh terhadap uh, suhu oksigen kan? nah tubuh kita yang normal mendapat tekanan tekanannya oleh beberapa hal kalau di skenario 4 skenario yang ada ini skenario A minta metabolik yaitu pola makan kan fisik olahraga di skenario B psikososial ini di skenario A stres pelajar kan? sebagai mahasiswa FK itu Nah, dengan adanya stres atau tekanan tiga jenis tadi maka tubuh itu terpaksa harus adaptasi. Nah, inilah ada dua kemungkinan penyesuaian ini. Jika sukses, dia sembuh, maksudnya tidak ada gejala. Nah, kalau dia gagal beradaptasi tubuh terhadap stres tadi, itulah timbul yang namanya keruhan. Aduh, dok, nyeri dada, dok. Kayak di skenario C, kan? Atau dari skenario A. Uh, dok. Saya pinggang pinggang aku nih, tambah sempit dok, bajunya, celananya. Nah, itulah yang ditangkap melalui kuliah anamnesis, yang jawab, yang harus nantinya 80% sudah bisa menegakkan diagnosis, yang mana ya sekitar 10% atau 15% persennya kita uh, singkirkan, beberapa dan banding sebanding itu melalui pemeriksaan fisik, 5 persennya itu yang penunjang. Nah penunjangnya kalian belajar patologi anatomi sama radiologi kan, Nah, secara basic tentunya prinsip-prinsip ya. dasarnya dulu baru nanti setelah kalian yakin oh diagnosisnya ini uh, sindrom koroner akut ya, di skenario c atau sindrom metabolik di skenario a boleh kalian terapi baik secara gizi maupun farmakologi ya nah sebenarnya ada yang ngebagi juga medikamentosa atau farmakologi dan non medikamentosa Nah, inilah si gizi, konseling edukasi, dan juga tindakan bedah. Oke, itu mind mapping block gitu. Nah, secara keseluruhan intisari dari keempat skenario tadi. Nah, baru kita breakdown. Ya. Kita analisis menurut masing-masing. ya. Nah, ini LO yang pertama nih. Kita mulai dari skenario A. Penentuan status gizi dan kebutuhan perhitungan kebutuhan kalori. Nah, inilah yang ada di kerangka ke konsep nantinya itu kalian harus bisa jabarkan bagaimana tadi stres stres ini menimbulkan diet tinggi nih. Nah, jadi lokasi untuk si skenario yang LO1, nah konsepnya di tengah-tengah ini ketika ada diet dia tinggi lemak dan karbohidrat nah timbul tadi kenaikan berat badan nah berapa IMT-nya ya berapa berat badan tinggi badan berapa umur nah itulah yang rumus Haris Benedik. kalian harus review kalian hafalkan ya sebenarnya kalau memang boleh open book But, uh, kalau minimal kalian lebih cepat ya waktu kalian nyusun dan klarifikasi istilah Nah. Ya, jadi, kalau memang besok dapat skenario apapun, osoka besok, kalian klarifikasi istilahnya itu usahakan seefektif mungkin, sehemat mungkin. Jadi, carilah istilah-istilah yang di dalam cerita itu, dalam status pasien itu, ya, narasi dari osoka besok adalah istilah-istilah yang bisa menjadi bagian dari kerangka konsep ini. Nah, jadi, kalau kira-kira klarifikasi istilah, jadi kalau enaknya memang. Memang orang beda-beda ya. Kalau kalian mau klarifikasi istilah dulu, baru identifikasi masalah, analisis masalah, baru kerangka konsep, itu memang yang yang lumrahnya. Yang uh, istilahnya istilahnya memang harus dilalui, terutama saat kalian di di oh langsung identifikasi ya. Kalau ya langsung identifikasi enak, berarti Nah, cuman itulah kalau ngeidentifikasi hati-hati kalian jangan menyalin kalimat, ya. Nah, karena apa kalau nyalin kalimat nanti kalian bingung pasti analisisnya, ya. Kita tuh kayak nih Jadi sebenarnya kan kalau osokannya prinsipnya dari 4 skenario yang sudah dipelajari, jadi kalian uh, sebenarnya sudah tahu kerangka konsep. Sebenarnya jadi kalau kalau kerangka konsep kalau memang kalian mau ikut yang yang kalau pelaporan di Osaka itu memang harus urutannya tuh jangan kalian loncat-loncat. Tapi di otak kalian itu sudah harus ngeloncat duluan ini yang muncul, kerangka konsep. Karena ngapa? Ketika kalian kerangka konsepnya mateng, titik komanya hafal. Nah, jadi kalau penguji muter balik diputar dibalik, dijilat, dicelupin itu ay kalian pokoknya tetap bisa jawab. Nah, itu maksud kakak. Jadi pentingnya kerangka konsepnya rohnya di osoka. Beda kalau kalian kayak MCK atau USP kemarin rohnya kan memang sebenarnya memori kan, hafalan. Karena kalau kalian lupa ya tidak bisa jawab. Cuman karena osoka ini seni kan, objektif subjektif clinical assessment kan. Jadi letak subjektivitas itu sebenarnya ngelihat walaupun kalian tuh istilahnya ada yang kurang-kurang dikit hafalannya. Nah, kalian konsepnya Paham, nah itu yang menjadi nilai lebih di osoka. Jadi prinsipnya kayak itu. Nah, jadi itulah salah satu kenapa, nah jadi pola gizi seimbang nih. Pola gizi seimbang nanti sebenarnya dari status gizi tadi kan? Nah, kita ini jadi satu dan dua nih, memang eh saling berkaitan. Kalau sudah gizinya seimbang, nah itu bisa kita analisis. Mana nih kenaikan berat badan di pasien ini Dengan diet tinggi kalori atau karbohidrat nah. ya. Itu kan kenaikan berat badannya Penyebabnya apa? Nah ini BB yang meningkat ini Lokasinya itu di lemak visceral dan jaringan adiposa ya. Jaringan adiposa itu kan kalian sudah pernah nih Histologi belajar kan Kalau lemak visceral itu maksudnya lemak-lemak di abdominal biasanya tuh, ya Lemak-lemak di perut Itulah yang menjadi lokasi lemak yang paling uh, banyak. Ya. Itulah di obesitas itu. Ya. Nah, terus fungsi karbohidrat lipid dan protein bagi tubuh. Kalau ini terkait dengan... Uh, maaf, protein. Kak. Boleh izin tanya nggak, Kak? Ya, yeah, yang mana? Uh, kan kalau misalnya diet karbohidrat, uh, itu bisa uh, menimbulkan uh, kenaikan berat badan. Gimana kalau misalnya dietnya itu uh, diet yang seimbang atau diet yang lem diet lemak atau diet protein protein itu bakalan berat badannya naik juga tuh gimana kak? Oke okay. jadi intinya kalau selama ini selain karbohidrat memang betul ya. diet lemak terutama yang yang meningkatkan berat badan tadi sebenarnya kayak ini kalau berat badan tuh meningkat karena ada penumpukan jadi yang tinggi tadi nah itulah kalau menjawab itu kalian balik ke yang namanya siklus krep. siklus krep ini siklus ini menjadi pertemuan antara metabolisme lipid protein dan si lemak nah karena kenapa ada ada beberapa beberapa yang namanya uh, produk ya produk metabolisme Human Metabolism Summary ya. nah itu ketika nah contohnya kayak ini dari gambar ini ini cukup representatif ketika dia tinggi protein dia bisa juga nanti kan ada jalur nih dari urea, siklus, asam, sitrat ujung-ujung ke lipid anabolisme di lipogenesis melalui kalau dari protein jadi dulu ke masuk siklus, asam, sitrat asetil ko sebenarnya dia eh, siklus asam sitrat ini nanti kan kaitannya ke asetil koa ini mempengaruhi asetil koa nanti juga mempengaruhi si lipogenesis nah inilah anabolisme lemak eh. jadi kalau misalnya dia proteinnya sebenarnya nantinya ini kan produk ya eh. nah produk terus kalian kan pernah belajar yang namanya mekanisme umpan balik kalau produk sudah banyak atau produk kurang maka si, si substrat itu di dibanyakin jadi ketika protein misalnya rendah nah di asam sitratnya itu karena rendah tuh biasanya kayak nih bukan dia istilahnya tidak mampu beli biasanya tuh protein orang-orang obesitas yang kebiasaan makan yang berlemak gorengan itu kadang-kadang porsi makannya lebih banyak si lipid atau karbohidrat jadi yang protein ini cenderung kurang diperhatikan ya kan itulah asam sitratnya nanti rendah ya asetilkohanya terpaksa harus diperbanyak itulah jadi nanti kalau asetilkohanya banyak bisa ke lipogenesis yang meningkat jadi lemak itu meningkat lagi nah kalau karbohidrat kan langsung kan asetilkoham jadi ini siklus asam sitrat itulah nanti sebenarnya kalau untuk untuk berat badan itu lebih cenderung ke si lemak, karena apa kalian ingat struktur sel sel itu kan membrannya fosfolipid bilayer dua lapis lemak dan fosfat kan? jadi itulah lemak yang paling berkontribusi terhadap peningkatan berat badan. nah kalau nomor 6 ini peran air dalam metabolisme oke kalau air air ini kaitannya sebagai pelarut solvent nah solvent itu maksudnya pelarut jadi setiap namanya ada makanan ini ini perlu saat pencernaan itu diserap diabsorpsi ya dan juga di diperkecil ukurannya biar bisa diserap oleh usus nah itu harus ada bantuan dari air. Kalau air itu mempercepat proses istilahnya tuh dari yang keras menjadi lunak. Nah, konsep dasarnya kayak itu. Nah, dan juga air itu nanti ya berperan terhadap yang namanya pergerakan komunikasi sel. Kalau kalian pernah belajar di IT-nya itu kan. Sel-sel komunikasi sel itu menyebabkan adanya respon hormon, contohnya kayak leptin ini, ya nah leptin ada kemudian di otak kan, respon lapar nah, ini nanti dia harus namanya uh, ada pelarut tadi istilahnya si air tadi kan metabolisme Nah dan juga nanti kalau ya kayak kita gitu ya, live uh, misalnya sehari-hari makan kalau makan tidak minum kayak mana rasanya kayak di tenggorokan nyangkut gitu kan. Nah otomatis dengan makan yang banyak minum juga harus banyak karena biar lebih lebih nyaman tadi setelah makan dengan ya tidak nyangkut sisa-sisa makanan itu. Nah itulah sebenarnya nanti tapi uh, air juga sebenarnya di sendi contohnya tuh ada peran itu untuk cairan sinovial cairan sinovial. Nah inilah sebenarnya pada orang-orang obesitas kelebihan berat badan dia ada keluhan aduh nyeri dengkul dok ya, pinggang sakit kalau dok nah itu itu yang keluhan-keluhan yang sering terjadi ya, pada kasus yang mirip dengan skenario A ini nah air juga nanti kaitan air itu kan air diekskresi melalui uh, keringat dan juga si ginjal nah jadi kaitannya nanti kalau misalnya ada penumpukan contoh contohnya nih penumpukan gula ya penumpukan gula itu kalau di ginjal ya terutama pada DM kalau dia berlanjut secara terus-menerus itu ada namanya diabetik nefropati. Nah, jadi istilahnya kencing manis kan. Nah, itulah DM ini nama awamnya kencing manis Jadi sebenarnya di ada namanya istilah glukosuria di urinnya itu ada gula karena bocor ginjal Ya. Musnya ginjal tadi mengeluarkan air karena darahnya itu terlalu banyak gula, nah, akhirnya air ngalah, yang keluar si gula jempol. Kayak kalian misalnya bayangin ada saringan kelapa untuk bikin santan. Nah, kalau kita nyari santan kan istilahnya meres kelapa ya. Memang airnya lewat kan, tapi kalau ketika saringan kelapa itu dipakai Misalnya, di batu atau tercucuk sendok, itu kan sesuatu yang keras, kayak perbandingan antara gula versus air tadi. Nah, itulah jadi rusak, kan? Nah, kurang lebih itulah, ya, kaitan metabolisme air jadi harus seimbang dalam tubuh kita. Itu, ya. skenario ini dengan adanya stres metabolik jadi terganggu, ya. Terus, vitamin dan mineral, vitamin dan mineral ini kaitannya nanti ke proses metabolismenya ya contohnya kayak ini vitamin dan mineral ini kalau untuk penyerapan di usus ya. nah penyerapan di usus kan kayak lemak sama karbohidrat ini mainnya di di lemak di usus halus kan nah itu usus halusnya harus bagus tuh epitelnya absorpsinya harus um, maksimal nah salah satu yang berperan untuk absorpsi lemak dan karbohidrat di usus itu epitelnya itu ditentukan samanya Zinc nah itulah kemarin kalau kakak contohin pada pasien yang mencret untuk reepitelisasi usus agar lemak dan gulanya tadi terserap secara maksimal lagi nah maka diberikan tablet Zinc ya jadi itulah eh, kaitan mineral ya. contohnya Zinc tadi nah sama nanti mineral lain contohnya besi nih di kasus ini ya karena besi itu Fe akan menjadi bagian dari hemoglobin hemoglobin dipakai untuk mengedarkan oksigen sebenarnya kan nah oksigen di kasus ini rendah hipoglikemik cerebri. nah itulah jadi Fe berperan sebenarnya untuk metabolisme mineral salah satu perannya membentuk si hemoglobin, hemoglobin adalah bagian dari RBC yang akan mengedarkan si oksigen jadi kalau nanti homeostasisnya kayak ini kalau di saya cerebris rendah nih oh oksigennya rendah berarti pengangkut harus diperbanyak nah itulah nanti metabolisme FI besi tadi harus meningkat kurang lebih kayak itu contoh homeostasis si mineral dan si vitamin tadi nah jadi, kalau untuk metabolisme, mungkin maksudnya ini: anabolisme atau katabolisme. Ya, intinya, anabolisme pembentukan penimbunan tadi. Nah, ini anabolisme, lokasi anabolisme ketika BB menaik. Ini, nah, kalau katabolisme pemecahan, nah, saat ini dia tinggi lemak dan karbohidrat. Ini, inilah katabolisme dipecah, jadilah stres oksidatif, stres tekanan oksidatif akibat oksidasi kedua senyawa ini ya nah, habis itu hormon-hormon yang berperan dalam karbohidrat dan protein ini kalau secara umum tiroid tiroid yang menentukan metabolisme jadi saat saat metabolisme harus meningkat tiroid harus diperbanyak itu homeostasisnya tapi ketika metabolisme rendah tiroid diturunkan juga nah tapi pada kasus ini Tiroid tidak terlalu signifikan perubahannya. Ya. Karena tidak ada hasil data pengukuran kadar hormon tiroid pada pasien. Nah, Yang lebih dominan hormon yang berperan di, di kasus ini itu insulin dan glukagon. Ya kan? Karena insulin dan glukagon nanti mainnya di karbohidrat ini. ya. Ketika karbohidratnya terlalu banyak, ya, itu harusnya dia diubah dari glukosa, menjadi glikogen. Itulah insulin yang bermain. Tapi sebaliknya ketika dia butuh banyak energi untuk belajar tadi contohnya, glikogen tadi yang sadangan dipecah menjadi si glukosa. Itulah peran dari si kagon nah, jangan terbalik itu, ya. Itu konsepnya. Jadi hormon di karbohidrat, ya. Berperan di kasus ini. Nah kalau hormon yang secara khusus untuk lipid dan protein itu sebenarnya nanti kaitannya kayak ini kalau lipid ini yang mengatur sebenarnya si leptin tadi hormon leptin secara tidak langsung nanti menentukan nafsu makan terutama nafsu makan zat-zat yang tinggi lemak Nah itu jadi lipid ini nanti kalau sebenarnya leptinnya cukup normal jadi kadar lemak ini bisa terkontrol ya itu Peran secara tidak langsung sih hormon terhadap metabolisme lipid Nah, kalau hormon terhadap protein sebenarnya kayak ini. Beberapa hormon itu nanti terbuat dari protein. Contoh hormon yang nantinya berperan untuk pertumbuhan, nah, growth hormon. Nah, cuman memang kalau dari usia sih kalau mahasiswa sebenarnya pertumbuhan tidak terlalu signifikan lagi ya. Nah, tapi nanti Salah satu hormon-hormon misalnya yang lain ya kayak si si hormon tiroid tadi, nah itu ada komponen-komponennya ya untuk sel-sel kelenjarnya itu butuh protein untuk membangun ya. Karena protein itu kan zat pembangun. Nah, beberapa hormon kayak hormon stres ya pada kasus ini itu Hormon steroid nantinya tuh ialah si kortisol, jadi lipid juga dipakai untuk pembuatan hormon. Nah, itulah kurang lebih jadi dari biokimia-biokimia bio ini bisa menjadi bahan untuk pembuatan hormon. ya. Nah, kalau prinsip energi metabolisme, pembentukan ATP dan rantai pernapasan, kaitannya metabolisme jelas ya, metabolisme ini stres oksidatif tadi ketika katabolisme lemak dan karbohidrat yang berlebihan. Ibaratnya stres oksidatif ini kayak ini, ketika kalian uh, macet, ya, mobil itu kan banyak keluar asap kan. Nah itu gambaran stres oksidatif. Saat macet tuh kurang lebih mirip lah ketika dengan analogi dia tinggi lemak. Tapi beda ketika kalian misalnya nih keluar kota, naik-naik ya, ke puncak gunung, itu kan udaranya bersih, mobilnya dikit. Nah stres oksidasinya lebih sedikit. Nah itu per kalau dia diet rendah rendah lemak maupun rendah karbo ya. Oke, itu metabolisme dengan ATP pada rantai penapasan ialah yang si respirasi aerob kan? Nah, itu nantinya sebenarnya saat berbagai aktivitas ya, kayak belajar kan, belajar tuh pasti berpas, ya kan? Nah, itulah nantinya tetap harus ada ini pembentukan ATP adenosine tri fosfat, ya. nah, kalau nilai-nilai Islam ya jangan berlebihan lah pokoknya khususnya secara makan kan harus kita atur ya kan ibaratnya kalau makan tuh yang bagus sepertiga makanan sepertiga minuman sepertiga udara kurang lebih kayak itulah nilai-nilai Islamnya di skenario ini jadi kita se sebagai dokter khususnya kalau memang pasiennya itu agamanya Islam kita bisa lahir batin lah ya kita holistik berikan layanan ke pasien ya jadi kita ikhtiarkan maksimal ya ya ikhtiarnya itu tadi dietnya nih peran dari gizi konseling kan support keluarga ya pasiennya harus sabar kan Nah itulah jadi karena tidak mungkin diet ini sehari dua hari simsalabim langsung jadi kurus kan nah, itu butuh perjuangan memang ya itu kurang lebih di skenario a oke kita lanjut ya eh, ke skenario b nah skenario b ini 5 lo ini dia ngomong adaptasi tubuh terkait aktivitas fisik jadi dijabarkannya persistem secara khusus kardio saraf endokrin Autoregulasi suhu, nah yaitu penguapan, evaporasi, ya, jadi letaknya di scanner di kerangka konsep ini tadi. Jadi yang si stres fisik di kasus sunmori ini, skenario B, itu ada dua menurut kakak, ada suhu dan olahraga. Ya. Nah, jadi kalau aktivitas fisik si olahraga Inilah jelas nanti ke metabolisme yang meningkat. Kalau yang si suhu, nah inilah yang autoregulasinya tadi. Dia harus ada penguapan, lokasi penguapan di intergumen, Nah kalau dia tadi Lo-nya minta penjabaran di sistem kardio kardiovaskuler ini pembuluh darah, jelas ya itu saat dia adanya takikardi. Nah inilah kompensasinya jantung menjadi cepat ya Nah kemudian re sistem respirasi-respirasi jelas ya. kita dia mengas pasien itu kan mengas Nah sebelum mengas itu metabolisme meningkat Nah inilah nanti glukosanya ini ototnya ini ada namanya respirasi anaerob ya kan? yang nantinya menghasilkan laktat nah, dan nanti feedback baru reseptor ini Itulah dari gangguan hemodinamik ini kan hemodinamik jelas bukan ke seluruh tubuh doang Aliran darah kan kalau keluar dari ventricle kiri itu memang ke seluruh tubuh Ventricle kanan Nah itu nantinya ke paru-paru Jadi respirasi jelas dia harus ada adaptasi Kalau syaraf, nah syaraf ini keterkaitannya dengan penurunan kesadarannya di kasus ini ya kan? Nah inilah yang kiri ini ya bagian untuk saraf, endokrin, endokrin ini hormon ya kan, hormon ini nanti keterkaitannya balik-balik ke metabolisme karbohidrat, hipoglikemia cerebrum, mirip-mirip, ya, sebenarnya tuh, nah, cuman memang ini gagal dekompensasi, gagal kompensasi sehingga itulah GCS-nya rendah kan, di kasus itu penurunan kesadaran, ya. nah. Jadi penurunan kesuburan ini sebenarnya bukan faktor dari hipoglikemi secara tunggal, bukan cuman gula, ya di otaknya juga kurang oksigen, otak kurang oksigen tadi namanya kondisinya iskemia itu kalau di kuliah patologi, ya kan. Nah, abis itu yang LO kedua. Nah, autoregulasi suhu eh ya. autoregulasi suhu nih auto sendiri regulasi pengaturan. Jadi suhu itu harus memang disesuaikan dengan tubuh. Ketika kita berada di lingkungan panas kayak ini, keringat yang banyak keluar kan, itulah pengaturan otomatisnya di tubuh kita. Tapi ketika kalau misalnya suhu dingin kayak misalnya kalian di ruangan ber-AC ya, Justru kalian bukan banyak keringat Keringat mungkin bahkan tidak ada kan? Tapi yang banyak pengeluaran cairan cairannya melalui BAK Nah itulah contoh autoregulasi suhu terhadap adaptasi tubuh Nah LO kedua nih Stress aktivitas fisik Stress terhadap suhu Kaitan dengan hipertermi Oke ini hipertermi suhu yang tinggi ya Nah, suhu yang tinggi tadi menghasilkan keringat yang banyak, kan. Stres hipoksia, hipoksia ini. Nah, ini tadi sebenarnya dari gangguan transport membran tadi. Karena keringat itu kan garam, sebenarnya kan. Garam yang terlalu banyak dibuang, elektrolitnya bermasalah. Nah, kita ketahui elektrolit itu kayak Na+, K+, kan. Itu ATPase menyusun yang namanya transport membran. Kayak, kayak mana molekul-molekul itu keluar masuk membran sel khususnya sel-sel di otak itulah yang adanya manifestasi penurunan kesadaran oke okay, kalau metabolisme anaerob dan aerob anaerob dan aerob kalau aerob jelas yang saat saat si oksigennya masih cukup ya kan? saat dia awal-awal berolahraga nah Itu masih dianggap optimal ya Kadar oksigennya di tubuh Belum ada di manifestasi penurunan kesadaran kan Tapi anaerob itu terjadi ketika Sudah terlalu banyak oksigennya terbuang Nah inilah metabolisme meningkat tadi Glukosa, otot ya, Timbullah respirasi anaerob Yang nantinya meningkatkan kadar laktat Laktat ini asam Asam kalau terlalu banyak di tubuh namanya asidosis metabolik ya. Nah, jadilah dia gangguan hemodinamik tadi. Karena ngapa? Ya, di dalam pembuluh darahnya itu sudah terlalu asem, jadi kekentalannya berubah, ya. Kalau darah terlalu kental, dia ngalirnya macet ibaratnya tuh. Nah, kurang lebih kayak itulah, bayangin dengan lalu lintas ya kan. Di kehidupan sehari-hari. Kayak kalau kegagalan adaptasi Bagaimana gejalanya? Nah, inilah kata kakak tadi, gagal adaptasi otomatis ini. Ya. Hipoglikemi serebri ini penurunan kesadaran, ya kan? Karena gula itulah yang memberikan makanan ke otak. Otak bekerja kalau dikasih makan. Ya. Nah, sama butuh oksigennya. Nah, ini yang gagal adaptasinya tadi. Ya kan karena belum ada alternatifnya itulah kalau pada penurunan kesadaran harus cepat-cepat nanti ketika nyampe di igd dikasih nasokanul atau sungkup atau bahkan intubasi itu itulah namanya terapi oksigen nah nanti ya di blok belum kegagalan daratan kalian baru diperdalam. tuh ya sekarang kita tahu basicnya dulu oh ada masalah di oksigen di pernafasan inilah kerangkanya di homeostasis dan adapt nah itulah gejalanya penurunan kesadaran sebenarnya sebelum ada penurunan kesadaran bisa jadi ada berdebar-debar kan mengas ya sesak nafas inilah keringatnya terlalu banyak ya kan? itu gejala-gejala yang ada di kasusan Maury ini nah NNI nya nilai-nilai Islamnya ya itu tadi sama ya, kayak yang skenario sebelumnya Jangan terlalu berlebih-lebihan Tapi kalau di sini Ialah di olahraganya Maksudnya kan Nah, jangan menzolimi diri Kita harus tahu batasan kemampuan kita Kurang lebih itulah Di Islam itu kan Nah, jadi kita Istilahnya dengan Badan yang sehat, istirahat cukup Kita tetap bisa Beribadah secara seimbang jadi, dunia akhirat itu berkah. Kurang lebih dari senwar ini kayak inilah. Ya. Memang homeostasis ini lebih cenderung banyak mengajarkan ke keseimbangan. Ya. Nah, jadi, kalau yang di otak tadi sebenarnya ada namanya, kalau kalian baca lebih lanjut di Sherwood atau di textbook-textbook fisiologi lain, ada istilah dekompresi hukum Monroe Kelly. Monroe Kelly ini menyatakan bahwa parenkim, parenkim cerebri, otak, darah, dan CSF. Nah itu triasnya ada tiga tadi. Parenkim otak, darah, dan CSF. CSF itu cerebrospinal fluid. Ya. Itu harus seimbang. Jika salah satunya ada yang berkurang, maka yang lain bertambah. Nah, contoh di kasus ini, yang bertambah itu darah. Sirkulus willis ini terganggu nih, ya kan? Nah, dia F, akibat dari mana nih? Terganggunya ini, gangguan hemodinamiknya ini akibat dari dehidrasi tadi, ya kan? Dia kurang cairan. Kalau cairan ini kita ketahui, komponennya terhadap hemodinamik itu berperan pada plasma darah. Ya kan? Plasma itu adalah komponen darah yang cair otomatis jadi dia terlalu kental kalau kurang cair kan Nah dan tidak lancar siklus visi tadi itulah menjadi namanya dekompensasi Monroe turunlah namanya ke sadarannya tadi ya Oke itu kalau hemodinamik nanti ke feedback baru reseptor ke pacemaker pacemaker nih ibaratnya baterai dari si jan jantung baterainya soak nah itulah jadi takih kardi Cepet, denyut jantungnya Oke kakak new meeting ya untuk C dan D nya ya